Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Lamsadi Dan ini, anak-anak Dari mana ini anak-anak? Dari Ya, dari SD Alam Permata Leces Ya, Kabupaten Probolinggo. Sama kami di Alkolam Jaya juga Ini didampingi ibu-ibu Bapak gurunya juga Ya Biar masuk Youtube semua Oke, okay, hari ini kita ini Mau bikin apa? Mungkin. Robot pem? Ya, robot pembersih sederhana Oke, saya jelaskan dulu anak-anak ya Nanti dirakit ya Oke, komponen utama penggeraknya itu motor DC Yang mana motor DC atau dinamo? Tunjukkan Ya, yang ini Semua ini bisa dipakai teman-teman Oke, bisa dipakai uh, Akan tetapi kami rekomendasikan yang ini Kenapa? Karena sudah ada pemberat yang akan menggetarkan, uh, ini didapat dari motor DC vibrator untuk PS ya, yang di kanan kiri itu. Kalau tabrakan itu biasanya apa uh, bergetar. Nah, kalau yang lain bisa cuma nanti cara memasangnya sedikit berbeda, dan pemberatnya itu kalau yang seperti ini itu dibelah separuh, jadi nanti pergetarannya bergerakannya itu akan cepat uh, seperti itu, nah, seperti punya mas ini, nah, ini nanti dibelah separuh ya, seperti itu. Nah, ini kami menggunakan baterai triple A ya, ini kalau nggak salah ya, triple A, ya, triple A, oh AA ya, AA. Ukurannya, uh, tegangannya 1,5 volt, sebanyak 2 di seri, jadi 3 volt, oke. Okay. Sebagai alat pembersihnya, mas, itu sikat, ujung sikat giginya, ya, itu ujung sikat giginya, ini nanti akan dilem, silakan dilem seperti yang tadi itu mas, belum oh belum, belum panas, oh ini sudah, sudah, ya oke, okay. ini akan dilem ya, dilem seperti tadi ya, ya dilem kayak gitu, bisa pakai solasi double tip seperti ini juga bisa, cuma yang lebih kuat pakai itu. Ayo ditempel dengan temennya. Mana temennya tadi? Oh, jaring. Ya, belan belan. Ya, iya. Yang rapat mas, yang rapat, yang rata. Biar hasilnya maksimal. Ya, saya tidak bawa mikrofon eksternal aja. Harus agak teriak teriak. <laughs> ya, oke, okay. sudah. Yang satunya lagi, Mas. Udah apa, apa? Memang memang begitu kalau ini, Mas. Kalau belum lukisnya, kering. Ya. Oke, okay, kalau kurang nempel biasanya ada minyak-minyak atau apa begitu diamplas ya seperti itu. Ya, materi ini cocok untuk anak SD kelas atau sederajat kelas 3, 4, 5, 6. Tapi karena pakai solder sebaiknya didampingi dan yang nyoder nanti atau ngelem itu orang dewasa atau kelas 5 atau juga kelas 4. Jadi kalau anak-anak di bawah itu biasanya eh, motoriknya belum cukup kuat dan keseimbangan mentalnya juga untuk megang alat-alat yang berbahaya itu masih perlu pembinaan lagi seperti itu. Ya kalau disambung begitu itu namanya hubungan arus pendek ya, jangan di ini namanya dikonselketkan jadi ini nanti baterainya panas oh panas kan ya ya panas teman-teman ini tadi di jumper begini ya hati ya atau ini satunya dibungkus gitu biar enggak nyentuh begini ya oke lanjut mas itu mas ya ayo di lem sudah sudah diamplas satunya Tidak. oke di lem mana lemnya itu Oke, okay, dilem Yuk Ya, dilem Agak banyak, tidak apa-apa Itu yang diamplas tadi Sisi yang diamplas iya. Ya, dilem Tempel dengan satunya Ya, tempel yang kuat Biarkan dulu, diamkan dulu Dipegang dulu, yang rata Ya, yang rata Oke okay. Oke, okay, cukup kalau sudah cukup nanti digabung dengan yang ini mas ya sebelah sini ya gini ya digabung sebetulnya pakai ini pakai sikat apa namanya sikat baju itu bisa cuma agak lebih berat nanti ayo mas yang sebelah sini mas ujung-ujungnya ya 4 ya 4 sikat 4 ujung sikat gigi bekas kalau tidak ada yang bekas beli baru <laughs> Bondo gitu. <laughs> ini. ya betul. ya. yang rata mas ya, yang rata. harus harus ini rata sininya, nah, rata sininya taruh di bawah. nah ratakan nah begini, nah, ratakan begini. oke okay. sambil dilem yang sebelah sini jangan sampai kena tehelnya ya. nanti nempelnya ke tehelnya. yuk dilem lagi pakai ini. Biar lebih kuat sebelah sininya. Atau sebelah sini, sebelah sini. Sebelah dalamnya. Sebelah dalamnya. Yuk. Agak banyak ada apa-apa. Yuk. Agak banyak. Yuk. Terus, terus. Lagi, lagi, lagi. Tambah lagi, tambah lagi. Jangan sampai kena halnya Oke. Okay. Biarkan dulu. Oke, okay, teman-teman. Sambil menunggu itu kering. Saya akan memperlihatkan gambar rangkaiannya. Ya. Nah, saya cukup sederhana untuk anak-anak kelas 4, 5, 6 2 baterai satu saklar, satu motor DC khusus vibratornya PS ya, stick PS pakai sikat bekas oke, okay, baterainya bisa lebih, motor DC nya bisa apa saja tapi kami sarankan motor DC dari stick PS atau motor DC yang ini juga bisa nanti ini dibuang separuh Oke, okay. okay, tahap selanjutnya taruh di bawah dulu, Mas. Iya, baterai dipasang di tempatnya, di sikatnya, ya, agak banyak di situ, Mas. Di sambungannya itu juga ya, agak banyak dirapikan, diratakan. Oke, okay. ini harus berbagi tempat, antara baterai ya, di sini juga samping-sampingnya berikan, ya, di lem, agak banyak, di sekitar sini terutama. Oke, okay, sudah tempelkan. Awas, awas nah, ini. Nah, ini nah, kalau SD itu biasanya penataannya bisa nah, ya begini ya. Kemudian sebelah sini-sininya juga dilemes nah, antara baterai, tempat baterai ini dengan sikatnya dilem biar cukup kuat ya. Ya yeah, on the bottom and on the uh, up up up oh, atas oh top top top bukan top kopi mas ya <laughs> ya yeah, di lem biar kuat ya yeah, di lem ya Mr. Excel, Excel. ya yeah, Mr. <laughs> yeah, Excel, yeah. Excel yes yes his name is Mr. Excel ya. Yeah. Oke, okay, setelah itu motor di sini juga dilemas Di sini awas kabel-kabelnya ditata. Ya. Oke, okay, sudah ya. Ini juga ditata. Yang merah ketemu merah, yang hitam ketemu hitam. Ya, walaupun terbalik tidak apa-apa, tapi biar mudah belajarnya. Nah, kabelnya taruh sebelah samping sini nah begini ya Oke okay. ini agak ditekan begini enggak papa Oke gini ya betul nanti saklarnya di sekitar sini ya saklarnya ya kan ada saklar masih nanti ya Oke okay. disambung dikasih lem ya dikasih lem agak banyak biar cukup kuat nah Teman-teman kalau ada baterai yang lebih ringan daripada ini, itu baterai HP yang 3V juga, 3 volt juga, 3,7 itu dipakai. Insya Allah lebih cepat. Kenapa? Karena lebih ringan nanti. Gini, Pak ya. Yes, agak agak mepet, agak mepet. Ya terus terus agak ke sini, agak ke sini. Terus ya, tempel yang kuat. Yes, betul. Iya. Diamkan dulu beberapa saat, teman-teman, biar ini kering. Oke okay, teman-teman uh, tahap selanjutnya uh, pengeleman saklar itu sama, ya. ya sampingnya sini mas sampingnya yes oh, ya ini. sini ya oke oke okay. okay. langsung ditempel sudah itu sudah cukup kayaknya menghadap ke atas ah. ya betul begitu Wah iya oke okay, tempel dulu Uh, robot kita sudah hampir selesai teman-teman ya hampir hampir apa Almost, almost almost mas. almost yes almost ready yes yes yes yes almost ready tunggu kering dulu ya teman-teman ya oke okay. nah sambil nunggu kering kita akan nyambung kabel-kabelnya Ya tahap berikutnya disambung teman-teman. Yang hitam digabung dengan yang hitam mas. Oke, dipelintir saja. Kalau pengen lebih kuat nanti disolder. Ya, dipelintir yang banyak mas. Dipelintir yang banyak. Oke. Sudah, Ya. Oke, okay, sudah. Nah, kalau sudah ini disolder ya, yang ini ke sini, yang ini ke tengah. Sodernya ini itu kan tadi sudah ya, betul. Soder ya, hati-hati, jangan goyong dengan solder, berbahaya. Ditempelkan aja, oke. Okay, ditempelkan aja, jangan ragu-ragu. Ditempelkan aja, ditempelkan sodernya sampai mencair timahnya. Ya ditempelkan aja mas ya gantian awas ya. ya ditempelkan sampai mencair lah itu ayo tempelkan nah ini singkirkan dulu nah gitu kalau kerja uh, yuk tempelkan ya ini ngajari anak-anak SD kelas 6 menyoder semoga nanti ilmunya bermanfaat ayo saling membantu saling membantu itu bisa kok ayo ayo Ditempel bareng kabelnya Ditempel bareng kabelnya Ditekan bareng kabelnya Oke lanjut Iya Tarik Jangan langsung dipindah Tunggu kering Oke Seder tarik Kabel diam dulu Oke Nah begitu ya Jangan langsung ditarik Biar apa? Biar cekat. Biar Biar ceket Biar nempel Biar ceket hmm. Apa bahasa inggrisnya nempel bu? pak? Uh, bahasa inggrisnya nempel Stick ne together uh, Stick together Iya yeah. Oke, okay, together. Ditempelkan di, di Oke, okay. biar together, teman-teman. Biar stick ya. Biar stick together, ya. Nempel bersama-sama. Yes, almost, almost. Hampir, hampir. Hati-hati ah, ya, karena nyambung dengan sini. Biar ini tidak bahaya, baterainya cabut dulu satu. Ya, oke, okay, digabung sudah. Di bawah di bawah. di bawah di bawah biar gak goyang goyang itu ke tengah hanya ke tengah jangan ke yang lain ditempelkan bareng itunya mas kabelnya di sini mas ini kabelnya kurang kurang nanti lepas itu kurang kurang yang ada timahnya itu mas ini ikis, ini ikis. nah yang itulah bagus tempel sudah tempel ke itunya ya ya oke okay. oke okay. diamkan dulu diamkan dulu jangan digerakkan oke okay. ya Ya, sudah nempel. Nanti dirapikan ini ya. Ini miring teman-teman. Tidak -teman. apa-apa ya. <laughs> Karena tadi masangnya Nana miring. Tidak apa-apa. Nanti ini proyek pertama ya. Oh lepas ya. Kalau lepas ditempel lagi. Dilem lagi. Ya, dilem lagi. Awas sodernya. Nah ini. Kenapa anak SD itu harus selalu ditampingi. Kalau menggunakan solder, Karena kehati hatiannya belum seperti orang dewasa oke okay, ditempel ya diamkan dulu agak lama Oke okay, teman-teman saatnya eh uh, test drive ya dipasang Mas dipegang yuk dipasang pelan-pelan Oke okay. ini disingkirkan dulu disingkirkan dulu dicabut dulu kayaknya sudah yuk oke okay. Sekelarnya dihidupkan Saklarnya dihidupkan, ya saklarnya. Bismillahirrahmanirrahim. coba lihat. Wah, kena lem berarti. Ayo. Oke, hidupkan saklarnya mana? Bismillahirrahmanirrahim. Kita kan, ya. nah, jalan sendiri, ya. Ini kalau ditaruh di, di karpet nanti bisa membersihkan, ya. Biarkan mudah dipinggirkan ya. Ya, seperti itu teman-temannya. Ya, ini membersihkan. Ya. Oke, motor terus seperti ini. Ya. ya. Berarti kalian berhasil walaupun miring-miring itunya. Nanti ambilkan karpet atau apa ya. Apakah kalian sudah paham cara kerjanya, cara membuatnya? Oke, okay. okay, <player> ya. Setelah ini foto bersama ya buat thumbnailnya ya begitu. Oke okay, teman-teman, terima kasih. Semoga yang tidak seberapa yang bisa kami berikan ini bermanfaat buat teman-teman semua dunia akhirat. Kami ucapkan terima kasih. dada di ibu-ibu. Kami ucapkan terima kasih. Wabilah <the> <pillars> taufiqulidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tidak kelihatan sama sekali dari tadi, cuma suaranya, ya.